Assalamualaikum dari Cis kamu itu jahat pak. Assalamualaikum. Halo, Halo kawan, kembali lagi di channel Tin Film di review buku dengan aku Titin dan aku Ayu. Dan kali ini kita mau mereview buku ya dari youtuber terkenal, selebgram juga, artis juga, wah, penyanyi juga, penulis buku juga. Wah, juga. Wah, juga. Wah, ya, ini yang mau kita review. Nah, judulnya Next karya dari Ria Ritis atau Ria Unite ya, nama aslinya ya. Belum aku review buku ini kawan. Aku mau makan yang beruntung mendapatkan buku Kamu Terlalu punya Bercanda yaitu kawan yang bernama Fatma Bladis dari kota Bengkulu wow. jadi selamat untuk bukunya ya semoga bukunya bermanfaat dan edisi yang dulu tuh juga ada kawan yang dari Bengkulu juga jadi mungkin ini temannya saudaranya tetangganya semuanya terserah jadi ya bagi kawan yang beruntung yang selamat gitu aja dan yang juga belum ya saya punya aja di channel Tim Film ya dengan subscribe Like, comment, dan share. Oke, hey, kawan, belum aku mereview buku dari Rian Cis, judulnya Next City ini. Aku kenapa mengajak Kayu di sini? Karena Kayu tuh ngefans juga ya kan sama Rian Cis dari konten-kontennya itu. Dan aku akan tanya kenapa sih Kayu suka sama Rian Cis? Uh, cerianya. Oh, cerianya. Yeah, ceria <laughs> ceria <laughs> semangat. Kalau kita nggak mood, nah. terus kita lagi. Sedih, mm -hmm. aku tuh mesti lihat konten-kontennya dia tuh ikutan, ikutan senang, tertawa, gitu. senang tertawa. Walaupun tim-timnya tim dia mm -hmm. kan lucu-lucu mm -hmm. Semangatnya lah, mm -hmm. Semangatnya mm -hmm. yang menginspirasi mudah mudi gitu mm -hmm. kan ya, untuk rekreasi yeah. Kita tahu uh, show itu kan orangnya apa ya, pekerja keras mm -hmm. Dia dari mulai awal uh, dari selegram mm -hmm. sebelum jadi konten youtuber kan dia banyak itu menjalani berbagai macam kegiatan kan dari model ingat apapun dan bahkan waktu uh, bikin konten YouTube uh, sebelum punya editor sendiri dia kan ngedit sendiri kan videonya gitu kan ya. ya itu yang membuat aku juga suka sama Rizky juga dari semangatnya gitu dan dia itu sangat maksimal juga dari semua yang dia laknin gitu karya-karyanya karya-karyanya juga iya kita tahu realitys ini adalah salah satu youtuber yang terkenal banget di Indonesia gitu kan ya udah kita lihat dari kesuksesannya dari uh, youtuber dia udah bikin rumah sendiri ya kan mobil sendiri gitu ya tapi sangat, <laughs> sangat mandiri juga realitys kan, ya. tapi dibalik itu kawan kita emang uh, suka akan melihat uh, kesuksesan seseorang tapi di balik itu ada cerita cerita mungkin yang uh, di disimpan atau mungkin nanti di share di buku ini juga di next ini bahwa banyak juga pengorbanan yang dilakukan realistis untuk mencapai kesusahan ini sekarang itu iya. ya nah oke lanjut aja ke buku dari di next ini sebenarnya Realitish itu udah mengeluarkan banyak buku. Cuma aku yang telat aja. <laughs> dan kebetulan juga Kai kan oke Okelah okay aku ambil buku Next ini dan ketika aku baca di sini ya, bukunya di sini sangat menyeluruh banget tentang kehidupan baik dari uh, keluarga Uh, ada juga ini percintaan juga pengkhianatan juga ada persahabatan juga ada pekerjaan iya komplit banget diceritakan di sini dan biodata buku ini kawan-kawan bisa lihat di sini oke okay. nah buku ini adalah cover buku kedua makanya ini di, dikasih nama next limited edition gitu di buku ini ada 14 bab kayu dan waktu aku baca setiap bab itu pasti ada kandungan pesan yang ingin disampaikan realistis kepada pembacanya di dalam buku ini ada gambar-gambar foto keluarga nah dari ini jadi tiga saudara ya dari Uh, ustadz Oki, dokter sini sama Aryadi juga, terus ini ada foto-foto keluarga juga. Nah sini. Dan trennya di buku ini tuh ada sesi curhat dengan fan-nya. Jadi fan-nya itu cerita tentang kehidupannya mereka pribadi gitu, cuma namanya ya dikasih di blur, di blur gitu. Jadi itu baik dari cerita tentang keluarga. Orang tua, cerita sedih juga ada cerita bahagia ada suka-duka kuliah skripsinya sih si Riantis juga dari teman-teman fans juga ada gitu buku ini dibuat alurnya itu dari uh, sedih banget gitu ya apalagi di bab 10-11 jadi waktu aku baca waktu istirahat itu aku disitu uh, di pojokan sendiri aku nangis, nangis. sendiri kayu iya nangis pompai <laughs> dari Cis kamu itu jahat banget bikin aku nangis gara-gara buku ini. Gitu. Nah, di bab 10 11 itu ada tentang itu orang tua di situ. Jadi uh, sangat menyentuh banget ya kalau menurut aku gitu. Terus uh, di endingnya itu kita dibuat ketawa. Nah, kerennya buku itu, ketawanya kenapa di bab terakhir itu ada cerita realistis tentang cinta monyetnya dengan si boy. Nah gitu itu namanya disamarkan atau memang namanya memang aslinya boy oh no aslinya boy namanya no boy di situ nah nanti kawan bisa uh, baca sendiri ya uh, buku ini sangat recommended sekali ya uh. cocok sekali untuk uh, yang para muda-mudi yang lagi banyak-banyaknya energi uh. gitu ya uh. kita tahu bahwa realitas itu orangnya sangat aktif sekali sangat semangat sekali gitu ya jadi sangat recommended sekali jadi untuk dibaca buku ini kayu ada spoiler buku baru dari Biancis oh, yang X. akan coming soon ya yeah. judulnya bukan buku hmm. nikah dan di sini uh, yang membuat aku penasaran ini ada foto yang itu? Itu. siapa kak ya? itu pilot itu nggak tahu juga bentar aku perpisahannya <tuk> nggak tahu siapa juga <tuk> ya kita nanti tunggu buku selanjutnya <tuk> Setelah baca buku Realities ini Kak Ayu, uh, ya. setiap babnya itu ada pesan-pesan yang disampaikan Realities kepada pembacanya yaitu, kita kan tahu ya, realistis kan orangnya sangat kerja keras sekali gitu kan ya dia itu uh, maksimal banget apa yang dia kerjakan, jadi dia itu melakukan yang terbaik apa yang dia bisa gitu dan juga pesannya di sini juga yang paling dalam juga kita diingatkan akan kematian, uh -huh. realistis kan udah sukses kan sekarang punya rumah sendiri, mobil sendiri tapi di si bukunya itu selipkan ingat akan kematian bahwa apa yang dia miliki, apa yang kita miliki itu hanya sebuah titipan itu. Pesan lagi e, yaitu kita diingatkan untuk jangan lupakan orang tua atau keluarga atau yang orang-orang yang support kepada kita. Nanti ada yang bilang gini, Kak, aku kan nggak punya orang tua gitu kan. Kita kan juga bingung jawabnya gimana. Ya E, mungkin sebagai orang muslim ya kita kita tahu kan sejarah Nabi Muhammad Rasulullah SAW Kalian boleh kan dilahirkan secara eh, Sorry, dilahirkan dengan keadaan yang yatim gitu kan ya Jadi enggak, enggak harus orang tua kandung Bisa jadi itu orang tua angkat kita Keluarga saudara-saudara kita, paman kita gitu Atau bibi kita, atau semua nenek kakek kita Atau bahkan guru-guru kita Jadi jangan lupakan akan orang-orang yang support uh, dan sayang pada kita itu dan juga pesannya itu jangan lupa untuk bersyukur dan memperbaiki kesalahan diri kita dan jangan untuk memaling lagi nah itu pesan beberapa yang tangkap dari buku ini tapi kalau mau dibaca setiap bab di sini itu kerennya itu pasti ada pesan yang, yang disampaikan iya ya. baik dari uh, Keluar ke percintaan, pekerjaan, persahabatan, situ realistis menyampaikan dengan uh, sangat inspiratif banget. Jadi, aku sangat suka banget baca buku ini. Gitu, kayak yang tadi review buku *next*, dari realistis ya. Semoga ada uh, yang bisa diambil manfaatnya, dari motivasinya, dari uh, semangatnya dia, karena realistis kan ini kan masih muda ya. Jadi, kalau jiwa udah pasti energinya itu banyak semangat gitu. semangat gitu. Eh hey, kawan ada satu buku yang ya kawan lempar bagi kawan yang beruntung caranya gimana caranya gampang sekali subscribe channel tim film dan komen di video ini dengan hashtag tim lempar buku doang serta iki kawan apa dan jangan lupa untuk follow IG tim film ya dan juga ongkirnya gratis seluruh Indonesia bagi kawan yang beruntung dan kawan bila ada buku rekomendasi untuk uh, film review kawan tinggal komen aja di bawah bukunya apa penulisnya siapa Insya Allah jika aku dapat bukunya aku akan review buku tersebut Oke okay, kawan tadi review buku Rulia ya, Ricis dengan judul next dan apabila ada salah kata yang kami ucapkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas supportnya di channel tim film dan yang belum subscribe ya Uh, tolong subscribe, like, komen, dan share Saya sangat mengapresiasi sekali Dan stand terus di channel Team Film Untuk review buku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching <toskop> Oke, okay, gulandok É para tomar um